kalau ada orang muslim gak puasa gak boleh kita kasih makan kita kasih makan dia sama saja membantu dia berbuat dosa di siang hari bulan ramadhan padahal dia sehat kuat gak ada halangan nah pertanyaannya apakah kalau orang kafir gak puasa boleh kita kasih makan karena dia kafir atau boleh kita jual makanan kepadanya karena dia kafir jawabannya juga gak boleh kenapa? orang kafir kelak di hari kiamat mereka akan dihukum oleh Allah karena kafir dan karena tidak puasa Jadi tetap mereka dihitung dosa Walaupun dia kafir, tetap dihitung dosa, tidak puasa Gak boleh kita jual makanan Kepada orang yang tidak puasa Padahal dia sehat, kuat, gak ada halangan berpuasa Jadi kita hanya boleh jual makanan pada wanita haid Atau orang sakit yang tidak wajib puasa Atau musafir Kalau kita jual makanan kepada yang wajib puasa Maka kita ikut berdosa Karena membantu dia berbuat dosa